Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys. Cak, Mujib gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala merbahaya, malapetaka, bencana, dan bala, serta berbagai macam penyakit. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, okay guys, dan di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Kalau kemarin-kemarin ya, di video-video sebelumnya mungkin banyak sekali yang tidak request tentang tentara, tapi di sini ada lagi, guys. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang tentara Brunei, ya kan? Tapi di sini kita akan membahas update terbaru ya. Inilah 5 kapal perang terbesar di Asia Tenggara. Apakah Indonesia masuk? Apakah Malaysia masuk? Atau Brunei, Singapura, Thailand dan lain sebagainya yang penonton video ini, kita langsung saja tonton videonya guys. 5 kapal perang terbesar di Asia. Langsung kita play videonya. Let's go. Wow. 5 kapal perang terbesar di Asia Tenggara. Oke. Okay. Penasaran guys, pendapat pribadi ya Halo semua, ketemu lagi kita di channel Silima. Lima. Sejak okay. awal sejarah perang dunia, kapal perang telah menjadi aset yang vital betul, Ukuran betul. sebuah kapal perang bisa menjadi simbol prestis dan dominasi sebuah negara hingga saat ini Begitu pula di Asia Tenggara, hari ini kita akan membahas kapal perang terbesar di kawasan ini. Oke. Okay. Namun, tak hanya berfokus pada satu tipe kapal perang saja, kali ini admin memasukkan seluruh tipe kapal perang. Jadi tak hanya fregat, korvet, LPD atau kapal induk misalnya, tetapi keseluruhan tipe kapal perang yang dioperasikan oleh angkatan laut di Asia Tenggara okay. Lalu admin urutkan berdasarkan ukuran dimensi okay. Pengurutan admin dasarkan kepada panjang keseluruhan kapal Atau panjang maksimum lambung kapal yang diukur sejajar dengan garis air Serta nah. lebar beam yang merupakan titik terlebar sebuah kapal okay. Nah kira-kira kapal perang jenis apa saja ya yang masuk 5 besar Pastikan kamu nonton video ini sampai, sampai habis, habis. Oke okay. 5. Makassar kelas oh, Di Indonesia keleman, ini ya ada kapal perang berjenis landing platform dock Atau transportasi oh. amphibie kelas Makassar Yang pada awalnya didesain dan dibangun oleh galangan kapal asal Korea Selatan Desun Shipbuilding oh, and Engineering Namun pada produksi-produksi berikutnya Kapal ini juga ikut dibangun oleh galangan kapal Indonesia PT PAL Dan galangan kapal oh. asal Peru SIMA sebagai kapal LPD, kapal kelas Makassar mampu mengangkut setidaknya hingga 35 unit berbagai jenis kendaraan militer Seperti wow. tank, tantis amfibi, truk hingga hovercraft Kemudian ditambah 354 personel tentara dan 126 kru Namun okay. tak hanya itu, kapal yang mampu melaju hingga kecepatan 16 knots ini Juga dilengkapi dengan dua kapal pendarat dan dua helidek yang mampu okay. mengangkut hingga 5 helikopter tergantung ukuran Okay. Nah, dari segi dimensi, dengan bobot penuh 15.994 ton, kapal kelas Makassar memiliki panjang 122 hingga hmm. 125 meter Dan okay. lebar 22 meter menjadikannya kapal perang terbesar kelima di Asia Tenggara menurut Silima. Wow. Dalam operasinya yang mampu mencapai 45 hari, kapal kelas Makassar ini juga ditunjang dengan berbagai jenis persenjataan untuk pertahanan yakni satu okay. unit Mediam Bofors 40mm L70, 2 unit Canon 20mm, dan mm -hmm. 2 unit peluncur rudal anti-pesawat mistral Simbad, dan beberapa okay. senapan mesin. Wow. Saat ini dia. sudah ada 10 unit kapal kelas Makassar yang telah aktif. Di 5 diantaranya oh. dioperasikan oleh TNI Angkatan Laut, yakni KRI Makassar, KRI okay. Surabaya, KRI Banjarmasin, KRI Banda Aceh, dan KRI Semarang. Sementara hmm. sebanyak dua unit dioperasikan masing-masing oleh Filipina dan Peru, yaitu BRP oh. Tarlac dan BRP Davao del serta BAP Pisco dan BAP Paita. Alright. Kemudian satu unit lagi dioperasikan oleh Angkatan Laut Myanmar dengan nama PLM oh, Muat Wow, keren di Gimana rasanya disana? Next ada kapal perang juga berjenis kapal transportasi amfibi yaitu kelas Endurance Yang merupakan buatan galangan kapal asal Singapura, ST Engineering Marine oh, Singapura. Dengan bobot penuh yang lebih kecil dari kapal kelas Makassar yakni 8500 ton okay. Kapal kelas Endurance memiliki dimensi panjang 141 meter dan lebar 21 meter Menjadikan wow. kapal ini sebagai kapal perang terbesar Yang dimiliki oleh Angkatan Laut Singapura Dan wow. yang keempat di Asia Tenggara Kapal kelas Endurance okay. memiliki karakteristik yang hampir sama dengan kapal sebelumnya Kapal ini mampu mengangkut 18 unit tank 20 kendaraan wow. lain, kargo, dan hingga 500 personel tentara wow, Selain 500, itu, kapal guys. ini juga dilengkapi dengan dek penerbangan Dan hanggar yang mampu menampung dua unit helikopter medium dengan kecepatan laju hingga 17 knot, kapal kelas Endurance Lumayan, juga nah, dilengkapi ya. dengan berbagai jenis persenjataan. Seperti dua unit peluncur rudal anti-pesawat mistral simpat, 1 okay. unit meriam otomelarah, 2 unit kanon otomatis 25mm, dan beberapa uh -huh. unit senapan mesin. Oh, Oke. Okay. Nah, saat ini sudah ada lima unit kapal di kelas ini yang telah aktif. Empat hmm. diantaranya dimiliki oleh negara Singapura, yaitu okay. RSS Endurance, RSS Resolution, RSS Persistence, dan RSS Endeavour. Sementara satu unit lainnya digunakan oleh Angkatan Laut Negara Thailand, yakni oh, HTMS Oke. Okay. 3. Bunga Mas 5 Kelas Bunga Mas berbeda 5. dari dua kapal sebelumnya. Kapal ya? yang satu ini merupakan kapal perang berjenis kapal bantu pendukung multifungsi. Okay. Dibangun oleh Malaysian Marine and Heavy wow, Engineering. Malaysia. Kapal kelas Bunga Mas Lima dioperasikan oleh Angkatan Laut Negara Malaysia Seluruh unit, yaitu Ka Bunga Mas Lima dan Mas, Ka Bunga ya. Mas Enam. Pada awalnya, kapal ini sebenarnya tak langsung digunakan oleh Angkatan Laut Malaysia Kedua okay. kapal ini diluncurkan pada tahun 1996 sebagai kapal oh, kontainer TU ya. oleh perusahaan pelayaran internasional terkemuka Malaysia, MISC ah. Kemudian pada tahun 2009 dan 2011, barulah kedua kapal tersebut dibeli oleh Angkatan Laut Malaysia Untuk bertugas mengawal dan melindungi kapal kargo Malaysia di perairan internasional Kedua wow. kapal ini juga digunakan untuk patroli Bunga dan masih, kontrol man. keamanan di perairan Sabah untuk menegakkan tugas zona ekonomi eksklusif. Keren. Nah, dengan bobot 9.000 ton, kapal 9, ini memiliki dimensi yang tak jauh berbeda dengan kapal sebelumnya. Bahkan sebenarnya lebih pendek dari kapal kelas Endurance, yakni dengan ah. panjang 132,8 meter. Namun, hmm. kapal ini lebih lebar 1,7 oh, meter Oke. Okay. Karena telah dikonversi menjadi kapal perang, kapal kelas Bunga Mas 5 telah diperkuat dengan adanya beberapa jenis persenjataan. Di antaranya okay. adalah serapan mesin FN MAG, FN Minimi, dan peluncur granat MK19. Oh. Okay. Seperti yang kamu lihat, kapal ini juga telah dilengkapi hanggar dan platform pendaratan helikopter yang mampu menampung satu unit helikopter satu medium unit, ya. seperti Fennec AS555 atau Super Lynx. Wow, keren Mantap ya guys 2. Ya. HMS Chakri Naruebet. Wow, di mana ini? Di rutan kedua, kapal perang terbesar di Asia Tenggara Ada kapal perang berjenis kapal induk Yang juga okay. merupakan satu-satunya kapal induk di Asia Tenggara Oh. Sebagai kapal induk kebanggaan Angkatan Laut Negara Thailand, Thailand. HTMS Chakri Naruebet memiliki dimensi yang terbilang cukup unik karena, okay. jika dibandingkan dengan kapal-kapal perang lainnya yang digunakan oleh militer di Asia Tenggara, jelas kapal ini merupakan salah satu yang terbesar. Namun, oh. jika dibandingkan dengan kapal sejenisnya, yakni kapal induk, dari belahan dunia lain, kapal ini merupakan kapal induk terkecil yang masih oh, aktif itu. di dunia. Dengan bobot penuh 11.486 ton, HMS Cakriner Webet memiliki panjang keseluruhan 182,65 oh. meter. Dan lebar 30,5 meter, okay. 60 meter lebih panjang dari kapal kelas Makassar di Norway dibangun oleh galangan kapal asal Spanyol Bazan atau sekarang Navantia HMS Sakrina Weber ini memang dirancang untuk mengoperasikan helikopter dan pesawat jet yang memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat vertikal atau hmm. visto seperti pesawat si Harrier Matador atau helikopter. Okay. Namun sejak pesawat Harrier dipensiunkan pada tahun 2006 oleh Thailand, uh -huh. kapal induk ini hanya mengangkut beberapa helikopter saja Seperti oh. helikopter S-70B Seahawk Total kapal induk ini mampu mengangkut 14 unit helikopter berbagai jenis hmm. Namun tak hanya itu, kapal dengan nomor lambung 911 ini juga dilengkapi hanggar yang mampu menampung 10 unit pesawat Setelahkan wow, untuk kepentingan ofensif 10 unit, dan defensif guys. Kapal induk HTMS Cakrina Rebet dilengkapi dengan 2 unit senapan mesin Dan okay. rudal anti pesawat mistral yang dipasang oh, pada platform sadral dengan 6 lucur Keren banget Asli 1. HTMS Chang Okay. Inilah kapal perang terbesar di Asia Tenggara saat ini. Wow. Kapal berjenis LPD buatan galangan kapal Cina Hudong Zhonghua Shipbuilding oh, si ya. yang tak lama lagi akan resmi dioperasikan oleh Angkatan Laut Negara Gajah Putih. Mantap. HTMS Chang merupakan versi ekspor dari kapal Landing Platform Dock kelas Yuzhou atau tipe okay. 071. Negara Thailand telah memesan satu unit kapal jenis ini pada tahun 2019 yang lalu Dengan nilai kontrak mencapai 200,7 juta USD oh, Dan pada malu. akhir 2021 kemarin kapal ini telah diuncurkan di kota Dalian, China Pembangunan kapal ini tergolong sangat cepat Mengingat ukuran kapal yang benar-benar besar Yakni dengan bobot penuh mencapai 25.000 ton wow. Nah, dengan bobot tersebut, kapal HMS Chang memiliki dimensi panjang 210 meter. 27 meter lebih panjang dari kapal induk sebelumnya, wow. dan 85 meter lebih panjang dari kapal kelas Makassar di nomor 5. Wow. Namun kapal ini masih kalah lebar dengan kapal HTMS Cakrinarwebet yeah. dengan lebar 28 meter. Okay. Dengan dimensi yang begitu besar, kapal ini masih mampu mencapai kecepatan tertinggi 25 knot. Hal ini Uy. karena adanya empat mesin diesel, Sanchi oh, 16 okay. PC2 6 V 400 lebih cepat ya malahan 35.197 kw okay. yang menjadi dapur pacu kapal ini. Oke okay, okay. Dilengkapi dengan dek kendaraan, dek pendaratan dan hanggar, HMS Chang dapat membawa kombinasi kendaraan tempur marinir, kendaraan lain, kapal pendarat serta helikopter. Allah. Plus membawa kekuatan satu batalion infanteri atau sebanyak oh. 800 pasukan. Wah, tak lupa, untuk ah, pelindungan diri, kapal ini juga dilengkapi sih. dengan beragam persenjataan Seperti satu unit meriam AK-176, mm -hmm. empat kanon reaksi cepat AK-630, dan 4 peluncur decoy, 18 tabung tipe 7264 Dikatakan kapal ini mampu berlayar selama 60 hari non-stop sejauh 10.000 nautical miles wow. atau 19.000 km Keren banget Wow Jadi, Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi guys lima kapal perang terbesar di Asia Tenggara ya Indonesia menduduki ke 5 dan Malaysia menduduki ketiga Tapi yang pertama guys mengagetkan sekali ya kan Yaitu Thailand Wow Baru tahu bahwasanya Thailand merupakan kapal perang terbesar di Asia Tenggara, guys. Keren banget ya? Oke, gimana menurut teman-teman sekalian? Langsung saja komen di bawah. Saya pengen untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Si lima dan juga Cak Mujib, linknya ada di deskripsi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.